Habis itu tulisannya Wow oh. Halo, apa guys. Baik, selamat so, menikmati. Dan kita hari ini bakalan mainin lagi Resident Evil Revelations. Untuk kali ini, Gua gak akan buka opening apapun yang aneh-aneh. Karena setelah gue ngerti lagi, kan ada previously on Resident Evil Revelations ya. So, tanpa basa-basa lagi, kita langsung masuk ke campaign aja. Kita bakalan continue yang kemarin ya. Tapi buat kalian yang pengen nonton ke kemarin mainnya gimana, kalian bisa cek di card yang ada di sini, oke? Okay? Resident Evil Revelations. Oke. Hey. Nah kemarinnya akhirnya kita ketemu sama Raymond dan kita juga sedikit nostalgia tentang satu tahun yang lalu ya. Dimana satu tahun yang lalu itu kota Terra Gia dibakar habis menggunakan satelit cahaya mataharinya ya nah di sini kita juga video call sama orang-orang orangnya salah satu orangnya kayak yang katanya mau menyebarkan The Abyss virus di seperlima air perairan dunia ya yang gue bingung kok mereka nggak nyebutin ini di situ ya oke sekarang kita masuk ke episode 4 guys A Nightmare Revisited kemarin itu kita udah nyoba masuk di Comms room, dan sayangnya Comms Roomnya gak bisa dipakai karena ada orang yang rusak ya guys We are ini sedikit cuplikan dari yang kemarin nih kayaknya masih tambahan. Terrorist. Damn terrorists. It looks like you missed a few, and they're on this ship. And now they want to use the virus to stage another attack. Hmm. They seek the truth about Terra Grisia and vengeance. Bentar. Baik, si si apa nih? Marco kan namanya, gue lupakan kan tadi. Coba ketemu ujung-ujungnya. Kata si Parker ini uh, ruangan engine kita ini menggunakan engine darur, ruangan komunikasi kita ini menggunakan energi dari engine darurat ya, mesin darurat. Jadi kita mesti nyari dulu di mana kita bisa menyalakan turbin utamanya supaya bisa jalan lagi. Safety procedure apa ini? Because this vessel was involved in a prior accident, safety standards that go beyond this maritime safety act. Yeah, yeah, yeah, yeah, two unique power generators if the main power generator should fail compensate. oh iya yeah, the backup generator yang akan nyala ya vertical and horizontal bulkheads that automatically divert water in case of flooding in the event of emergency bulkheads can be operated by the control system in the bilge. the system will continue to operate even after sustaining minimal damage oh, oke okay. intinya sih bener sih apa yang kata Parker tadi kayaknya dia udah baca duluan ya berarti ya kalau so, seandainya yang utamanya mati yang cadangannya bakalan nyala dan saat ini kita lagi pake yang cadangan guys dan kawasan daya cadangan yang dipakai itu cuma bisa buat nyalain kebutuhan-kebutuhan utama. Gak kok. Makanya, komunikasi kita gak bisa dinyalain. Oke, okay, guys, take it. You might need it. Take it. You might need it. Apa ini? Turning on the power won't be easy. Turning on the power won't be easy. Pick up iron anchor key. Ya, yeah, ini iron anchor key. Ini yang belum kita pakai kemarin, ya. By the way, he will get you through the casino on the first floor, then you'll find a lift to take you to the build But tell me something first. You didn't see any other FBC members here, did you? I can't reach my Rachel. Damn it. FBC member. FBC member. Gua curiga jangan-jangan FBC member yang dia maksud itu si mayat cewek yang kita temuin di episode paling awal ya guys kayaknya ya. Oh ya yeah, by the way. Ya, kita bakalan cari si Rachel Woman ini, tapi ya kita gue pengen tahu dulu di atas sebenarnya apa sih, karena kita kemarin belum nyoba ke bagian atas ini, guys, ke belakang pintu di mana kita pertama kali masuk ke hall ini, ya. Nah, ada pintu yang belum kita eksplorasi sini, kita bakal naik dulu, ya. Oke, okay. ya ampun, naiknya jauh banget, ya. Pintu kayak gini tuh banyak banget gitu, loh. Kita panggil sementara, kita panggil kadet aja, ya, karena gue lupa namanya Si kadet itu tadi ngomong, kasinonya itu ada di lantai satu, tapi kan gue belum coba ke lantai satu, ya. Tinggal ke bawah sih sebenarnya tadi tuh. Ke sini apa nih? What, Ew. Is What is this place? Kayaknya sih kolam renang dalam kapal lah tapi that's so dirty. Oke, pintu apa ini? Kayak kita bisa buka ini kan ya pakai screwdriver. Nah, ini kita benerin dulu ya. Oke, kelar. Gitu doang sih cuma tinggal dibikin kotak doang. Oke, kita tinggal buka pintu ini. Sekarang ada apa di sini? Ya ampun, kemarin kita nyari-nyari rifle, guys. Ternyata rifle ada di sini. Oke, siap M40A1. Custom parts, oke okay, apa ini? I'll be able to purify the pool with this. Activate purification apparatus. Oke, okay, there we go. Berarti sekarang kita udah punya rifle, guys. Sekarang kita bisa ngesnipe dan kayaknya ini belum bisa kita masukin karena masih sangat-sangat kotor. Jadi sementara kita tinggal dulu ya. Ya. Yeah. Ngebersih ini akan makan beberapa waktu, jadi kita bakalan balik dulu ke lantai satu ya, guys. By the way, sebenernya gue agak bingung sama pintu satu ini ya. Kalau seandainya emang generator listrik yang kita pakai itu listrik cadangan, buat apa mereka bikin pintu kayak gini yang jelas-jelas menggunakan listrik? Kalau nggak ya, gimana caranya roda itu bisa putar sendiri, by the way. Ya, kalau dipikir-pikir kan mereka bisa nyimpen lebih banyak energi dengan tidak bikin pintu yang ribet dan lama dan nyusahin kayak gini dibandingkan kita harus muter-muter terus-terus dan nungguin lama, tapi memakan listrik juga kan. Ya, menurut gue agak-agak aneh aja sih. Emang? Pintu itu darurat ya Kalau seandainya dia nggak pakai sistem mekanisme kayak gitu Kan harusnya juga kita nggak perlu pakai listrik yang aneh-aneh ya nah, Di sini ada pintu nih Yang belum bisa kita buka Yaitu casino Iron anchor key Nah Aduh pintunya nungguin lama, lama lagi dah Oke sekarang kita udah masuk ke kasino. Kok gelap banget ya by the way ya Oh ada ikan arwana The powers out lalu ada koin, oke okay, disitu situ ada koinnya guys, kayak kita bakalan pakai koin itu untuk main di salah satu mesin ini. Uh, pintu ini buka nggak? Nope, dia nggak kebuka ini tangga ngomong-ngomong kok terang sendiri ya itu lampu nya lah by the way. waduh ada cewek bar. coba kita buka dulu pintu ini. dikunci. please use coins, it's locked. ya. Yeah. oh ini ada mesinnya guys, ada mesin turbin engine listriknya itu ya. I can use the breaker to restore power to casino. oke okay, pakai aja lah. Nah, kasinonya udah nyala kembali, guys. Oh, ikannya bagus. Ya, sebenarnya aneh, kan, deh, kalau sandari dipikir-pikir, gitu, kan. Kapal persiar mahal kayak gini, pasti biasanya ada kasino, sih. Biasanya tuh, ada kemungkinan besar kalau mereka punya kasino. Akhirnya handgun ammo case. Sip. Jadi, ada ada banyak. Nggak perlu dibaca deskripsinya, nggak penting. Intinya, sih, peluru kita nambah. Sekarang, kita mau masuk ke pintu yang tadi, kan, ya? Kita mau masuk ke pintu yang ini, sih. Harusnya, ya. Tapi terkunci Please use coins. Oke, okay. kayaknya kita bisa dapetin koin dari tengah-tengah ini ya enggak sih? Ngambilnya tekan ini ya Press the button. Yes, oke. Okay. Oh my god. Woah! Oh gila, airnya udah terinfeksi T.ebis loh. Eh kok ikannya bisa jalan-jalan gitu kan? Ikannya kok bisa jalan-jalan gitu loh? Gak mati-mati lagi ya ampun? Mana gitu ikan? Ini, ini, ini, ini, Mati dong ya ampun, lama banget sih matinya. Nah, itu dia koinnya ya. Oke, okay. pick top koin. I like quite down a little. gue bingung gini kan, kita nyobain masukin virus T.R.B.I.S di sini ya. Air yang udah terinfeksi virus T.R.B.I.S di sini, ikannya langsung lompat keluar dari aquariumnya. Terus yang kemarin yang di video call-nya teroris Veltro, kok dia nggak lompat ya? Kok bisa jinak ya sama orang-orang Veltro? Emang, pikiran yang jahat tuh selalu bersatu. Pemersatu bangsa tuh sebuah pikiran yang jahat ya. Kalian ngerti maksudnya apa. Kita dapat koin, kayak kita bisa masukin ini ya. Kok nggak ada? Oh, One another coin. Oh, you want another coin. Oke, okay, kita bakalan coba untuk main di salah satu kasino ini, guys. Oke, okay, kita coba dulu yang di sini ya, yang paling dekat. So, I can get more coins with this. So, I can get more coins with this. Oke, okay, insert coin, kita coba dapat apa ya? You got one coin back. What? Kita mesti nyobain sampai RNG-nya RNG bagus atau gimana? Oke. Okay. Angie god langsung dapat bundle of coins. Oke, okay, nice. Dah, kita bakalan balik ke si cewek tadi itu ya, si papan cewek tadi itu. Tapi gua nggak ngerti sih maksudnya ada tulisan G di sebelahnya itu apa by the way. Bentar, gue mesti masukin berapa G by the way. Jadi kita mesti masukinnya sesuai beratnya, guys. Oke, okay, coba kita cari-cari dulu. Bentar, ini apa? Kok gua baru lihat ada catatan ini? Casino staff report. I finally found out how to bypass the security on the VIP room and rooms reserved for all the high rollers. So I've always been curious what goes on in there. It's so easy, all you have to do is feed coins to the casino girl next to the door and you can bypass any security. You have to hit the precise weight, 107 grams, a small price to pay for access to the VIP room. Oh, 107 gram guys. Oke, okay, siap. Nah, udah kelar. Selesai. Dan pintunya pun terbuka. Kenapa tadi gua malah escape ya? Jadi, jadi rada lama kan? Oke, okay, kita dapat shotgun emu yang sayangnya tidak bisa kita pakai untuk apapun. Oke, okay, kita langsung turun aja ke sini ya. Di sini ada apa? By the way, kok kita mesti masuk? Astaga, kaget gua ada kipas tiba-tiba. <laughs> ya ampun, gue kaget gara-gara kipas dong. Nggak ada hal yang lebih bagus bisa ngagetin gua gitu ya. Oke okay lah, kita bakalan lihat-lihat dulu di sini ada apa. Ada zombie kah? Ini tuh ngomong-ngomong apaan sih? Kayak cangkang alien gitu ya. Masa di Resident Evil ada alien? Ada predator juga ntar lagi Jangan-jangan Aduh, ini game makin-makin rusak Nah, sekarang kita bakal ngikutin aja Arah pipa ini kemana Yang gue juga agak-agak bingung sebenarnya. Turun, coba apa ini oh, Oke, okay, kita bakalan coba lihat Apakah lift ini masih bekerja Ngomong-ngomong ada custom parts guys Sampai dulu Kita coba nyalain liftnya dulu Ngomong-ngomong si Parker Baik juga ya nungguin gue ya Oke, okay, coba kita nyalain The key is missing Kuncinya hilang oh, the gone. Kuncinya oh, hilang Oke, I'm akan Oke, okay, sekarang kita bakalan nyari kuncinya di lift, guys. Dan Parker memutuskan untuk diam di sono berharap keajaiban. Dengan diam di situ doang, berharap tiba-tiba lift jalan, ya lucu sih. Dia ya udahlah, oke, juga sebenernya gak gitu butuh-butuh amat sama dia. It won't budge There's some kind of locking mechanism. Oh, ini ada puzzle lagi ya, ampun. And it's done. Oke, okay, let's go. Kita bakal masuk ke dalam sini. Pintu lift itu tutup, gua bahkan nggak tahu loh, dia dari enam tombol ini apa yang gue pencet dan Jill mencet apa gue nggak tahu. Tapi ya, dia asal pencet dan kita turun ke sebuah tempat. Ini bukan tempat kita di awal, ya. Nah, kan benar kan? Apa yang gue bilang, kan, kayaknya si Rachel itu tuh ada di ya ampun. Itu mau serapan ya? Itu mau serapan, woi, kok jatuh? What itu mau serapan? Kok range jadi jauh banget sih? Ngehajar ya? akhirnya dia mati ya? Oke, kita dapat satu healing item gila hampir 19 peluru cuma buat ngelawan satu gitu doang wah gila sih emang sebenarnya jalan yang sama dengan yang kita temuin kemarin kan Dimana kita nemuin sebuah pistol di sini yang kita kira tangannya Chris sini emang gak ada apa apa sih by the way di sini masih bisa kita buka kah? Oh ada Kasumi Oh my God Nggak, gue bingung gitu loh. Kita udah pernah masuk ke dalam sini, kenapa kita mesti nengok dulu ke dalam pintunya gitu kan? Kenapa mesti nengok dulu dari pintu situnya gitu kan? Kenapa nggak langsung kita masuk aja gitu loh? toh nggak bakal ada apa-apa di sini ya ampun. Pada tadi gue malah kena jump scare. The, the, the real Chris is searching for you. Apa ini? Misteris instruction? It looks like a message is essential. It is essential that we carry out our mission expeditiously as possible after boarding the Queen Zenobia. Our two targets will be here soon, but they must not compromise the mission. Take appropriate actions. Don't overreact. Securing the room, find the most accessible room in the crew's quarter and secure it. Intel indicates there could be BOW activity on the ship, act with extreme caution all the time materials. The spy props you were given are meant to be used to sow confusion among our targets. Follow the instructions for, for where to distribute them around the room. After that, leave the room immediately. Do not leave any traces of your presence. The main point of this mission is to mislead the target, so it must be carried out quickly stealthily. Do not let the target see you. Do not engage your fire upon them. Your primary concern should be your concealment. Leave everything else to me. Ini yang gua nggak ngerti sih dari catatan barusan. kayaknya tuh ada hubungan antara Velthro dengan FBC atau siapapun ya. Karena mereka kayak merencanakan sesuatu gitu. Yang yang intinya sih ngebingungin kita dengan Parker sesuatu yang kita, sesuatu yang bikin kita dan Parker tuh kayak hilang komunikasi, hilang arah gitu loh. Mereka nyebut dua pihak, tapi dua pihak ini gue nggak tahu apakah maksudnya Parker dan Jill sebagai satu pihak dan uh, markas itu sebagai pihak kedua atau Parker dan Jill doang. Gue nggak tahu ya di sini ya. Mungkin itu maksudnya? Who knows? Ya kita bakalan cari tahu juga di kedepannya di game ini ya. Di situ harus ada sesuatu gitu, tapi gue nggak tahu apa. Warna ininya kuning, tapi gue nggak gua nggak menemukan ada sesuatu yang berbunyi gitu kan, Tumben. Wow! Apa sih ini jumpscare-jumpscare mulu deh, tadi? Wah tumben loh Jarang-jarang gue bisa di jumpscare beginian. Yo bro Kalau turun dari ventilasi itu ngomong-ngomong gitu loh Ya sebenernya gak perlu Gak punya kewajiban untuk ngomong juga sih sama gue Cuma untuk turun dari ventilasi kan Suka-suka dia lah Dia mau turun dari ventilasi kayak Mau turun dari Dari peradaban kayak <laughs> Urusan dia sih sebenarnya. Oke okay, Kita Ini belum kita bisa kita kan ya Sekarang kita bisa buka Dan ada mesin gun Emo. Tinggal pertanyaan adalah Dimana kita bisa mendapatkan mesin gun? Buka pintunya Nah, kita dapat mesin, kan, guys? Sabar, kita mau gantinya ke pistolnya aja, karena pistol gue gak guna sekarang, ya. Oke, kita mau um, green herb yang gak bisa diambil, dan gak butuh juga sih healing item gue dari lima. By the way, terlalu banyak sih. What the heck is that? Kok ada suara found you? Nah, di sini sedikit lagi kita bakal ketemu di laboratorium, dimana kita melihat cewek itu mati dan kenapa ada putih-putih kental manis di sini. Yuk! Okay. Oke, itu aja. Apakah disini ada isinya? Oh, nggak ada. Let's go inside. Biasanya kita bakal menemukan hal yang menarik. Oke, okay. kalau gamenya nge-save, berarti tandanya itu hal yang buruk, ya? Apa ini? Catatan apa ini? Person tadi nggak ada catatan, ya? Waktu kita pertama kali kesini, kan? No clues as to who left this note. I was forced on this mission. I had no desire to come here for a job that could get me killed. At any rate, stage one is complete. I got the key for the freight lift. Now I can access the bilge. Oh, jadi si cewek ini udah punya kuncinya, ya. Jadi mau gak mau kita mesti nemuin dia dong untuk ngambil kuncinya. The ship was used as the base of operations for the terrorist attack on Teradrigia 1 year ago. Jadi kapal ini jadi tempat markasnya si Veltro ini ya. I found the UAV in the ship's foredeck that was used to disperse the virus. UAV, ada UAV di belakang kapal ini yang dipakai buat ngebuang virusnya ya. Ngebuang ke lingkungan itu finding the UAV was good, getting attacked out of nowhere by an ugly monster was bad. I knew this mission would suck from the moment I took it. My head feels like it's going to split open. I lost an eye already. Ow. I feel like crap. Arms are starting to feel weird too. My right arm split into two. Ah. What? What? Tangannya ke belah dua. Blood all over my body, can't see my bones, need doctor bad. Writing is obscured by blood. Abis itu tulisannya... What? Tak siap. Oh no. I found the target, but she's a zombie. Isn't that always the case? Isn't <laughs> that always the case? Kayaknya mereka udah terbiasa banget ya sih Parker sama Jelly tuh terbiasa banget kalo sampai menemukan target. Menemukan orang yang kita cari Orang dalam pencariannya Udah gitu orang dalam pencariannya tuh jadi zombie gitu Seperti udah kayak biasa banget gitu Ya emang sih Mereka udah berpengalaman dalam hal ini Gue yakin di sini bakal muncul sesuatu nih Ventilasi bisa kan Oh enggak. Tumpeng gak di ventilasi Let's go my friend tuh What the heck woi kok dia cepet banget cuy Kok dia cepet banget Eh dia manggil-manggil nama Raymond ya barusannya Wah dia lari dong. Wah dia lari cu. Wah pengecut dia kabur dong. Niatnya mau mukulin gua nggak kena. Di di di di dunia. The Dots are all connected. Greenharper lagi dong. Oke okay, jadi ceritanya si cewek ini si ya apa sih namanya tadi? Gue lupa mulu sama nama orang ya kan si cewek zombie ini masuk ke ventilasi guys. Dots. Duck itu maksudnya saluran udara, ya. Dan kita kayak bakalan ketemu dia di beberapa tempat di sekitar sini, jadi kita bakalan siapin aja. Oh my god, kamu mau ngapain sih? Nah, kita buka di sini. Feeling gue, kita bakal ketemu dia di sini. Nah, kan ada suaranya kan? Scan-scan dulu, gue mau nyari ammo gak ada sih. Sebel, bentar lagi pasti dia muncul. Tinggal cari aja mana ventilasi. Nih, ventilasi yang muncul bukan dia, kampret. Udah mati. Dia kayaknya belakang gue ya, bener kan? Oh, disini dia. Hai, om bro. What are you gonna do with me? Oops. Ya, dia kabur lagi. Really? Ya, elah. Musti pakai shotgun dong. Ngomong-ngomong. Mana dia? Sini nih. Kayaknya, nih. Kan, bener kan? So virus is more Oh wow, meledak dia. Nice. Cepet banget sih dia lari, by the way. Ini dia. Let's go. Hajar lagi, bro. Hei, tidak kena. Sniper. Emang lu doang yang bisa nembak, ha? Oke, okay. harusnya kita bentar lagi ketemu lagi sama dia dong. Tapi di mana sih sebenernya dia tuh? Ayolah, gue butuh mesin ganemo, pelit sih dia tadi nggak dikasih mesin ganemo dong. Rifle dong dikasinya, nggak ah, ada yang bener nih kita? Lah. Apa nih? Mesin dong? Handgun nggak tuh? Lagi butuh mesin emo dikasihnya handgun. Lagi butuhnya apa? Dikasih. Lagi butuh handgun nggak dikasih handgun? Puyang gua. Why are you like this gitu loh? Kenapa anda seperti ini gitu? Apa nih? Ada barang mesinkan emo lah. Ayolah. Nah, mesin mesinkan emo. Sip gitu dong. Kapan mati by the way, nih, pada? Aduh. Dia nembak dari jarak dekat dong. Ngapain lu nangis? Or oh, mati rupanya. <laughs> eh bro. Hai. Oh, langsung mayat bergelimpangan di sini dong. Apa nih? We got the key. Kita dapat lift key, guys. Oke. Okay. So, it really was Rachel. Jadi inilah Rachel, guys. Wow scan-nya aja lama banget ya Full Oh sedih sekali saya dapetnya full ya Oke sekarang kayaknya kita bisa balik pakai lift yang pertama itu ya Yang kita temuin di awal Kita tinggal balik ke lift yang tadi pertama kita masukin guys Pertama kita berpisah dari parker Udah gitu kita naik ke atas Pasang kunci Kelar deh Bukannya si Rachel tadi udah kita matiin Iya, kalau kita inget-inget storynya Resident Evil, biasanya bos-bos yang kayak gitu, yang Tidak pertamanya mati ya cepat, biasanya bakalan mutasi jadi gede banget ya, kira-kira. Kemungkinan sebenarnya Feltro juga cuma pengen make orang-orang yang menurut mereka bisa digunakan gitu kan, contohnya kayak si apa tuh si Rachel tadi kan dia mati ya, dia mati udah gitu jadi zombie. Feeling gue kita bakalan ketemu lagi sama dia entah di mana, tapi iya. Menurut gue sih kita bakalan ujung-ujungnya ketemu lagi guys sama dia Meskipun gue nggak tau nanti episode berapa ya Oke okay, lift akhirnya nyala Apakah ini sudah end of episode? Tuh nggak ada tengah-tengah episode Aku ya sesuatu. I hear something Harusnya Rachel tuh belum mati ya Tapi kawasan day kita nanti ketemu sama si kadet Straight Itu apa yang bakal terjadi into ya. Straight into the depths of hell Itu bukannya kata-katanya si Veltro ya Alright guys, episode 5 lima keren, keren ke kelar. Dia saya satu gara-gara sih, satu zombie yang tangannya gede itu yang hajar gua udah kayak kepiting, tau gak sih? And we are done episode 4 Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk cek playlist yang bakal playlist yang ada di deskripsi untuk game-game lainnya Resident Evil kita bakalan mainin banyak-banyak Resident Evil. Mungkin habis Resident Evil Revelations ini kala kita mau mainin Resident Evil Zero dulu sebelum Resident Evil Revelations yang kedua. Oke okay guys. So, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Thanks for watching. Happy gaming and bye-bye.